Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang empat zodiak yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramadan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke pembahasannya di sini saya informasikan, buat kamu yang suka melihat ataupun menangkap ikan, memancing ikan serta melihat suatu proses yang sangat bagus untuk menangkap ikan, silahkan kunjungi channel di bawah ini dan linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Di sana akan membahas semua seputar dunia ikan dan seputar menangkap ikan.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 Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama, yang bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 setelah kartu zodiak yang sudah kita dapatkan ini saatnya kita mengambil kartu support energi kepada zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 di kategori untuk zodiak yang pertama selanjutnya kategori zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat jika support energi sudah kita dapatkan kinisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang pesakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kinisannya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama yang pesakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa adalah I of Cup ataupun 8 piala untuk zodiak yang pertama yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini dikategorikan rezeki yang didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Agustus adalah di dalam kategori hubungan asmara yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020. Di sini dikategorikan bahwasanya di waktu sebelumnya, ataupun di bulan-bulan sebelumnya, seorang Virgo mendapatkan suatu pengkhianatan, mendapatkan suatu perlakuan yang sangat tidak baik dari seorang pasangan, sehingga di sini seorang Virgo merenungi diri dan menyatu dengan alam serta mendapatkan solusi yang sangat bagus terhadap hubungan asmaranya dengan cara move on dan meninggalkan pasangan serta memulai hubungan bersama orang yang baru yang sangat memperhatikan seorang Virgo sendiri. Di sini dikategorikan juga bahwasanya seorang Virgo adalah sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di dalam kategori hubungan asmara yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 untuk support energinya adalah Queen of Sword. Secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seseorang yang matang pikirannya ataupun seorang wanita yang sudah dewasa. Jadi di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara di bulan sebelumnya dan di bulan Agustus. Hubungan asmaranya sangat bagus, kemudian sangatlah bahagia bersama seorang pasangan yang dimana seseorang sahabat memberikan masukan yang sangat bagus kepada seorang Virgo. Sehingga di sini hubungan asmaranya sangat bahagia bersama seorang pasangan yang baru. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Sun Secara umumnya desan itu diartikan pencerahan, memberikan pencerahan, memberikan support dan memberikan aura yang sangat positif kepada orang yang tersakiti ataupun orang di sekitar. Jadi jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama yang bersakit dahulu kemudian mendapat peski yang sangat luar biasa menggambarkan seseorang zodiak Virgo yang dulunya pernah disakiti di bulan sebelumnya dan di bulan Agustus ini. Hubungannya sangat luar biasa ataupun nusikinya sangat luar biasa di dalam kartu hubungan asmara. Yang mendapat dukungan dari seseorang wanita yang merupakan sahabatnya, dan di sini menggambarkan seorang sahabat merupakan sosok seseorang yang memberikan aura positif masukan yang sangat bagus kepada seorang Virgo, sehingga di sini seorang Virgo mampu move on dan mendapatkan rezeki di dalam kategori hubungan asmara yang sangat maju dan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita, kartu zodiak yang kedua, dan kartunya adalah... 10 of pentacle ataupun 10 koin untuk zodiak yang kedua yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus adalah seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November untuk kategori rezeki yang didapatkan oleh Scorpio yang sangat luar biasa setelah melalui sakit-sakit dahulu di sini adalah di dalam kategori keuangan di sini menggambarkan di bulan-bulan sebelumnya seorang Scorpio adalah seseorang yang sangat sulit di dalam kategori keuangan materi dan kehidupan dan di bulan Agustus ini mendapatkan keuangan yang sangat bagus serta di sini seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Agustus dengan dukungan dan berjumpa seseorang yang memberikan suatu ide ataupun memberikan suatu job kepada seorang Scorpio sehingga di sini menunjang keuangannya semakin bagus dan di sini rezekinya akan luar biasa setelah Scorpio. Di bulan-bulan sebelumnya, mengalami sakit dan mengalami kesulitan di dalam keuangan, dan untuk support energinya adalah kenaik of Karena secara umumnya, kenaik kenaikan itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit di dalam kategori keuangan sebelumnya, dan di bulan Agustus ia akan bersenang dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dengan dukungan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, yang merupakan sosok seseorang yang memberikan suatu job ataupun pekerjaan kepada seorang Scorpio, sehingga menunjang keuangannya akan sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua ataupun zodiak di Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sangat bersakit-sakit dahulu dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, yaitu di dalam kategori keuangan dengan dukungan dari seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seseorang yang usianya di bawah 30 tahun adalah sosok seseorang yang memberikan pencerahan kepada seorang Scorpio di dalam kategori keuangan. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah Ten of one ataupun 10 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang dianggap kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Untuk kategori yang didapatkan oleh seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini menggambarkan seorang Libra di bulan-bulan sebelumnya sangat susah untuk mencari pekerjaan. Dan sangat susah untuk mendapatkan suatu pekerjaan serta berhasil di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini semua cara sudah dilakukan seorang Libra, namun belum membuahkan hasil di bulan-bulan sebelumnya. Dan di bulan Agustus ini diprediksikan seorang Libra akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di bulan Agustus ini seorang Libra akan dihadapkan dengan banyak pekerjaan dan dengan tawaran pekerjaan yang sangat banyak dari orang di sekitarnya ataupun sahabatnya dan di sini seorang libra merupakan sosok seseorang yang mencintai pekerjaan dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk support energinya adalah kenaik off Cup secara umumnya kenaik off Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori karya dan pekerjaan dan di sini dukungan dari seseorang yang usianya di bawah 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah sosok seseorang yang perhatian kepada seorang libra dan disinilah seseorang tersebut mengambil suatu tindakan dan memberikan ide kepada seorang libra serta memberikan suatu job dan pekerjaan yang sangat bagus kepada seorang libra di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di kategori ini seorang Libra mendapatkan rezeki yang sangat bagus yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan dan nah, jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak Libra di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dalam kategori karir dan pekerjaan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan nah, desain di sini menggambarkan Seseorang tersebut merupakan sosok seseorang penolong, sosok seseorang yang peduli kepada seorang Libra, dan sosok seseorang yang menjadi pencerahan kepada seorang Libra di dalam kategori karir dan pekerjaan, sehingga di bulan Agustus, karir dan pekerjaan seorang Libra sangatlah bagus dan rezekinya akan sangat luar biasa di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan beri zodiak yang keempat, dan kartunya adalah "three open tackle" ataupun "tiga koin". Untuk zodiak yang ketiga yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah seseorang yang berzodiak Aries yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April untuk kategori yang didapatkan oleh seorang Aries dan rezeki yang sangat luar biasa adalah di dalam kategori keuangan di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya keuangan seorang aris sangatlah susah ataupun keuangan seorang aris sangatlah menurun dan sangat menipis. Bahkan di sini kelihatan tabungan seorang aris akan semakin lama semakin menipis di bulan-bulan sebelumnya. Dan di bulan Agustus ini seorang aris mendapatkan peristiwa yang sangat luar biasa yaitu di dalam kategori keuangan di mana seorang aris sudah bisa berjuang, sudah bisa mulai bekerja dengan melakukan suatu kerjasama kepada orang lain ataupun dengan menjumpai seseorang yang memberikan suatu pekerjaan kepada dirinya yang dimana pekerjaan itu sangatlah mendukung keuangan seorang Aris yang semakin bagus di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Hai Page secara umumnya Page of Sword ini diaktikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aris bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan di sini seorang Aris mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiak yang keempat ataupun zodiak Aris di sini menggambarkan sosok seorang zodiak Aris merupakan sosok yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan Rizky yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan mendapatkan dukungan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan desain di sini menggambarkan seorang anak merupakan sosok seseorang yang menjadi pencerah dan sebagai sosok seorang penolong untuk menjadi penyemangat kepada seorang Aris sehingga di sini keuangannya akan ia dapatkan dan semakin bagus di bulan Agustus tahun 2020 dan bisa dikategorikan rezeki seorang Aris bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2020. Baik di sini bisa kita simpulkan bahwasanya zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah zodiak Virgo, kemudian zodiak Scorpio, kemudian zodiak Libra, dan selanjutnya adalah zodiak Aries. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang.